Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Ya, Baik, eh, selamat datang mahasiswa program studi administrasi publik Baik yang ada di Universitas Juanda maupun yang ada di IISIP Yapisbiak, ya. Dalam mata kuliah pengantar organisasi dan manajemen Atau eh, mata kuliah dasar-dasar organisasi dan manajemen ya Baik, dalam satu semester kita akan membahas tentang apa itu organisasi dan apa itu manajemen. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang organisasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang dapat membantu mengatur dan menganalisis suatu aktivitas atau kegiatan dalam organisasi guna mencapai efektivitas dan efisiensi. Serta mampu menerapkan konsep-konsep organisasi dan manajemen tadi di dalam eh, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang berkenaan dengan keorganisasian ataupun yang berkenaan dengan masalah-masalah manajemen. Dalam uh, mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK, ya. yang pertama adalah mahasiswa dapat memanfaatkan secara praktis pemahaman tentang konsep organisasi dan manajemen, baik secara teori maupun aplikasi dalam kehidupan berorganisasi. Sedangkan CPMK yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep tentang bentuk-bentuk organisasi, anatomi organisasi, prinsip-prinsip manajemen, fungsi manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, motivasi, dan penghargaan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan membedakan desain organisasi mikro dan organisasi makro. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kasus dan keberanian membuat ide tentang manajemen hasil karya keorganisasian dan evaluasi hasil karya. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu membuat analisis SWOT dan dapat merancang visi, misi, dan tujuan organisasi. Demikian uh, penjelasan yang berkenaan dengan deskripsi mata kuliah dan CPMK mata kuliah pengantar organisasi dan manajemen. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.